Oke, kita udah masuk ke dalam game-nya nih, cuy Wah, kita temen random kita Bocil-bocil uh, ya nggak uh, apa-apa lah Bocil itu juga geget, cuy Jangan salah gitu kan Namanya istim email enggak tuh Apa sih Mau kemana nih, Dek? Waduh, ada bocil bilang bocil nggak tuh? Ada-ada aja nih, player-player publik ya kan? Oke, okay, kita diturunin di Bima nih. Oke okay lah. Tadi kayaknya ada satu sekuat cuy di sini, cuy. Eh, ada orang tuh di depan. Waduh, gak ada senjata lagi. Eh, di atas ada orang dong. Ampun, bang! Ampun, bang! Ampun, ampun! Ampun, bang! Ampun, Mbak. Oi, lagi hubar tuh. Udah diluting looting di sini. Gim Oh, lagi looting, Bang. Aduh, nggak copot dong. Saya sendiri di sini. Tidak takut. Lah, mana yang kenok Ada orang lagi, cuy. Ih, pakai SG nggak tuh? Ah, kau ya. Langsung end gak pakai lama. Waduh, teman kita kenok nok, cuy. Selamat, aku datang, gua datang, gua datang. Wah, langsung di-end gak tuh? Bakre! Eh. Siapa Ya, Ah, kau ya. Gua kirain teman kita tadi musuhnya, anjir. Wah parah sih What? ini suaranya apa sih di telingaku tuh kedengarannya wah udah sih waduh, lucu kali ya kalau main sama anak bocil-bocil gini ya, bye bye gitu <tuh> yuk kita luting-luting sambil ngarah kepik cuy waduh asik sendiri nggak tuh Wah, kok ngerumpi ML tuh? Wah, kok bawa-bawa game sebelah nih? Download Iya, karena PUBG itu uh, gamenya berat gitu jadi ya ya ya ya gitulah <SILENCIO> iya ini cari musuh bro ayolah sinilah eh aku baru nyadar anjir kalau temanku ada yang cewek bro. yang dari ini apa udah kesini ya eh eh ya aku coba nembak ya, ya musuh ya musuh deh masa aku yang nembak ya kan ya musuh itu yang nembak mana sih oh oh ini di pohon eh lah, bisa gitu ya jangan kesini jangan kesana jangan kesini jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan bahasa dulu wah gak bisa nih gak bisa ini kita harus review nih cuy wah GG kali dia ya pakai AWM nya satu sekuat di dilibas habis loh udah kelima dia wah top global AWM terbaru nih waduh Namanya Juan Juli 12 Wah Sekarang kita review dulu nih Gameplay dari Sang top global AWM nih cuy GG kali dia ya Baru juga nembak beberapa ya kan Oh kayaknya ada orang nih Oh, udah mulai mengeker-mengeker nih ya kan jadi komentator nggak tuh kita aduh masih curiga aja cuy ini orang kok bisa kok bisa GG gini gimana eh ada orang tuh lah lah wah wah cita ternyata cuy udah sih kemarin udah ketemu cheater sekarang main nyamar jadi bot ketemu lagi yang kemarin teleportasi yang ini auto headshot plus kayak antena gitu kan soalnya dia tahu cuy habis ngekill uh, aku sama temen mabarku yang random tadi ya kan itu langsung ngarah ke pick, cuy. Eh, kok kepik? itu langsung ngarah ke mil, cuy. Waduh, dia dia tahu loh kalau ada musuh ya kan di mil, kita repot aja lah. Aduh, tapi dari cara mainnya kayak bukan bocil, cuy. Udah agak ngerti main gitu. Aduh, abang nih kok gabut kali? Wah, malah diemotin. Gak tuh, udah curang, ngemotin lagi. Ngejek kau, bang! Ngejek kau ya? Hmm, hmm, hmm, berpakai bajai gak tuh? Wah, C -c gak ada obat sih. Eh, tereliminasi nih habis ini nih? Lah, kok nggak tereliminasi? Kan ada danger tadi. Biasanya delay cuy. Kalau ada danger jatuh di depan kita gitu kan, terus kita lewat. Padahal nggak kena pas gitu kan, itu tetap kenok. Lah ini orang kok nggak kenok ya? Atau jangan-jangan dia pakai cheat antena, cheat auto headshot? terus cat anti danger wah nggak tahu lagi cit-cit yang sekarang cuy cit itulah cit inilah waduh keren-keren cit sekarang ya Cuk, parah to -to tolong ya ini bapak garena tolonglah ini meresahkan loh tolong ada orang tuh depan tuh Boom, headshot oke. Okay. Berasa Free Fire nih, game dia cuy. Aduh, What? masih ada orang kah? What? Eh, masih ada loh. Wah, udah sih fix. Ini orang pakai cheat, antena juga cuy. Dia tahu, soalnya di situ ada musuh ditembak lah. Terus, juga respon globalnya juga lumayan ya. Berarti, kan, wah, ditunjukin lagi nggak tuh? Lah, kenapa buang-buang es kepal, bang? Oh iya, iya, iya, lupa aku, bang. Kau pakai cheat antena juga ya, wah. nembak apa Bang uh. Uh, kau ya dua orang butuh berapa detik tuh pala copot semua Aduh udah pakai cara curang ya kan terus sok-sokan itu cuy sok-sokan glue cepet segala gitu loh padahal ya kenyataannya dia ah, tahu sendirilah kalian ya kalau begini terus cuy banyak anak free fire yang pindah game nih kalau caranya kayak gini Aduh Bang Bang itu Landman Landman nah ini orang emang udah pakai cheat lo ya kan udah tahu cara main tai kebo diinjak pula wah ini dia lihat orang lagi nih Ah uh, kau ya tapi tembakan pertama itu ya cuy nggak apa namanya nggak langsung headshot ya ya namanya juga cheat ya kan kadang-kadang suka error cuy jadi nggak langsung ke kepala aimnya Ayo bang, kasih tahu bang, kill semua musuh yang ada bang. Aduh, udah nggak nggak usah lempar-lempar apa namanya airdrop kayak gitu, nggak usah, nggak usah panggil air Nah, dia tahu orang lagi nih. Abum, headshot, ah uh, headshot lagi. Alah-alah enggak alah, kena enggak tuh. Aduh. Udah pakai cheat enggak n aja lama kali kau, Bang. Waduh. Emang nih orang nih emang mang. Wah, aduh. Aduh. Kok ada yang nge-lag -like nih? Aduh. Aduh, Bang. Ini orang pakai cheat loh, Bang. Kenapa kamu like Bang? Kecuali dia nggak pakai cheat terus ngekill kamu gitu kan itu kamu lag itu nggak apa-apa itu wajar. Ini dia pakai cheat kamu lag. Parah sih. Ini dari tadi ini orang banyak kali glualnya ya. Apa dia pakai cheat unlimited glual juga atau gimana nih? Oke dia ganti Groza. Apakah semua senjata akan headshot? Kita lihat di bioskop kesayangan Anda. Nah, dia tahu nih, cuy, kalau di rumah situ ada orang karena pakai cheat antena Wah, udah sih, udah sih, nembak jembatan kena kepala gak tuh. Udah sih, kalau gini terus auto pensi cuy. Auto pensi udah sih oh. oke, mungkin cukup segini aja. Kita nge-review player kayak...